Siap, sen, itu, itu sen, itu. Itu. Selamat beragam, selamat beragam, selamat pagi, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat Imam terlambat. Ini tadi sebenarnya sudah diminta <Gülüyor> ya. Nah hari ini eh, kita akan apa? Penyuluhan tentang karakter payudara, ya. jadi namanya pernah misi kuis. Uh, nah, jadi, pada itu sudah tahu. Jadi, sebenarnya kalau sudah misi kuis itu sudah terbayang apa yang akan di, disampaikan. Ya. Nah, -nol ini, uh, saya tertarik karena kenapa? Ya. Jadi, dulu saya selama mengajar di Afr itu selalu mengajarkan tentang sadari perisa payudara sendiri. Nah, memang waktu itu e, Kalau mengajarkan ini selalu ini Saya tuh punya video ya Yang saya sangat suka itu bukan karena dia vulgarnya Tapi dengan video itu apa ini, perawat itu betul-betul tahu Oh begini cara melakukan pemeriksaan peyudara sendiri Nah masalahnya Karena videonya itu sangat vulgar ya Artinya modelnya betul-betul wanita yang Memperagakan pemeriksaan peyudara sendiri Nah, itu saya rasakan gak bisa saya bawa ke orang umum. Oleh itu kan memang petugas kesehatan ya, yang memang harus nih, mengajarkan untuk masyarakat. Gitu. Nah, kemudian waktu saya lihat ini, sebenarnya bilang, bagus nih, Karena kenapa?" Karena ini, ininya apa nih, mengutamakan pederasi seperti lemon. <laughs> ya, nah ini saya rasakan lebih, nih, lebih bisa untuk diterima oleh masyarakat nah sebenernya saya mencoba ini apa, waktu saya daftar yang menjadi edukator ini jadi ditanyakan waktu itu sama dia anda ini sebagai individu atau sebagai institusi karena sebenarnya saya di rumah sakit ya, sedang saya sebagai individu karena apa? waktu saya pilih sebagai institusi dia tanyakan begini kira-kira akan ada berapa edukator yang bisa anda promosikan Waktu itu saya tidak bisa menjanjikan artinya saya tidak jadi ibu. Jadi harapannya nanti, setelah mendengarkan penyuluhan ini diantara ibu-ibu ini Ada yang berminat untuk menjadi ibu kantor Kemarin banyak kuis bahasa Indonesia bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya Karena itu trainingnya pakai Bahasa Inggris Nah kemarin itu saya bilang Sama si, Corine, yang si ini Yang nanti kita lihat gambarnya Bisa sana uh, Apa? Trendingnya Saya terjemahkan semuanya dalam bahasa Indonesia ada orang Indonesia banyak yang bisa nah, Terus dia bilang, Aduh maaf ya karena uh, ini harus tetap dalam bahasa Inggris karena saya ingin agar orang yang menjadi edukator ini bisa mengikuti webinar bulanan. Jadi kami punya webinar bulanan, ya, jadi anggota itu dari seluruh dunia. Ya. Nah, masalahnya kata dia karena saya memimpin webinar itu dalam bahasa Inggris. Nah, jadi nanti kalau edukatornya nggak bisa bahasa Inggris nanti update-update terbaru itu nggak akan disampaikan. Jadi nanti kalau ada yang ini berminat belajar bahasa Inggris nah, <laughs> ya. Karena saya terbayang begini ya uh, Ini harusnya banyak ini wanita yang mau jadi educator, ya. Karena kan nanti berapa banyak yasinan yang disini ibu-ibunya kan? Berapa banyak pengajian Nah kalau teman-teman luar negeri itu maksudnya ke gereja-gereja ya. Mereka kasih penyeluhan gitu. Ini harus tanya orang sebenarnya Ini sudah kelas yang ketujuh rasanya saya ajar ini ya, Sekarang ini nah, Yang berminat itu baru sekitar tiga orang itu pun Dari Palangka, dari makanan pun Dari copos pembelajaran ini Makanya ini saya harus <tuh>. terus mengajar Kemudian <tuh>. nanti ada berminat ya. Nah tujuan daripada Noyo Rehmun ini Luar biasa ya perbaiki deteksi gini kanker kelara di seluruh dunia. Nah, coba lihat itu. Itu gambar gimana yang apa? di bulatan itu ya, di situ ada ekuatornya. Kemudian di situ nanti ada gambaran orang yang sudah diberikan keluhan seperti ini. Ya. Kemarin saya hitung di Indonesia ini sudah sekitar lebih dari 100 itu adalah misalnya kayak saya nih ya di saya itu kan pernah putri itu kan pernah kan pernah ada benjolan ya sempat dioperasi di sini kemudian sempat kita menjalani apa nih uh, biopsi sempat menjalani uh, ultrasonografi jadi biasanya lebih apa nih lebih memilih dan memang rata-rata teman saya ini, ini di edukator ini Biasanya mereka memang pernah menderita sendiri ya. Kemudian pokoknya adalah alasan kenapa orang itu mesti e, jadi seperti ini Itu memang biasanya lebih kuat ini, apa, keinginan ya, atau punya, Ini kayak apa? Yang kayak, kayak ini umumnya rata-rata seperti itu ya. Tapi meskipun demikian ya apa, e, Yang penting itu sebenarnya kalau diminta untuk jadi educator ini Orang yang bisa-bisa ini -bisa semua punya semangat mengajar Nah dari tahun 2017 ya, Dia sudah mencapai sekitar 1 miliar e, orang Walaupun mas sekarang ini bukan 1 miliar peninggungan seperti ini ya. Tapi 1 miliar ketika dia maju ke media sosial Orang yang mengakses media ini sudah mencapai sekitar 1 miliar Jadi luar biasa ya. Nah orang, orang yang tertarik itu seperti ini Ya jadi mereka itu umumnya adalah orang-orang yang ee, ha, mendapatkan manfaat dari timbulan ini sehingga mereka terselamatkan jiwa nanti kita lihat di terakhir itu ada satu orang yang si Jessica. Ya. Jadi umumnya mereka mereka ini adalah yang e, bisa mendeteksi kanker ini secara dini, mendapatkan terapi, dan kemudian mereka merasa berterima kasih ya, sudah bisa rasakan dan biasanya nanti mereka menjadi uh, advokatnya, menjadi orang-orang yang mendukung kegiatan ini. Nah coba lihat ini statement ini ya, ini statement yang menunjukkan bahwa sebenarnya inkatorn itu cukup orang awam, tidak harus seperti saya yang dokter gitu. Karena kenapa? Karena ini sifatnya hanya informasi. Nah makanya sampai di situ kan dikatakan ini tidak menggantikan. Nasehat atau hasil konsultasi dengan dokter Jadi sebenarnya, orang awam pun bisa menjadi edukator ya, Tidak harus terhadap kesehatan ya. nah, Kemarin sudah kuis ya. nah, Gimana dari kuisnya, kira-kira ada yang Kan di ujungnya ini ada pertanyaan ya Kira-kira Anda ada di dalam atau tidak kerja opium. Jadi katanya gini, abah ini, kalau memang ini yang saya rasakan ya, kalau manjanya laki-laki ini susah. <laughs> Biasanya ibu-ibu ya <belum> pada takut <laughs> ya. Bangga saya mencari edukator itu saya perempuan bisa mengim, bisa curahan segala macam ini. <laughs> Jadi kami ini sebenarnya di kantor itu juga ada ini setiap akhir kegiatan itu ada reportnya di laporan. Itu selalu ditanyakan, apakah setelah penyuluhan itu,